Sekarang kita perhatikan alamat blok yang ada di atas, ya harap dicatat, karena di bagian itulah dari semua asal-usul pertanyaan tentang momen inersia pada batang. Kenapa menggunakan sepertiga? Nah, jadi saudara-saudara bisa lihat nih, sepertiga ML kuadrat sebab batang itu mempunyai porosnya pas di ujung. Jadi, pada gambar soal di mana, eh, misalnya, ini batang lah seperti itu. Nah, ini poros, porosnya ini, misalnya, ini sejauh tiga perempat bagian, lalu ini seperempat bagian. Masing-masing ini terlihat terpisah. Jadi, ini dipandang sebagai ujung satu, dan ini dipandang sebagai ujung dua yang mempunyai L1-nya 3/4L <tuh> M1-nya 3/4M dan yang ini L1-nya 1/4L kemudian M ini M2 eh, L2 ini M2-nya 1/4M Nah, pada saat menjumlahkan momen inersia antara yang kiri dan yang kanan persamaan umumnya tetap kita gunakan Sepertiga M1L1 kuadrat tambah Sepertiga M2L2 kuadrat Dengan memasukkan masing-masing elemen Yang sudah di identifikasi tadi ke dalam bagian M1 yang ini Dan ke bagian M2 yang itu Kenapa? Sepertiga Karena dipandang masing-masing bagian ini dari ujung Jadi yang 3 per 4 ini ujungnya di situ yang seperempat ini ujungnya di sana sehingga digunakanlah sepertiga ml kuadrat. Nah demikian nih penjelasan untuk pertanyaan sepertiga ml kuadrat. Nah sekarang kita lihat di contoh-contoh yang lain. Nah ini dia. Ini ya ini dia. Kita mulai lagi. Ini tentang ujung batang. Nah seperti tabel tadi selain batang itu ada bola ada kulit bola ada bola pejal kemudian ada cakram nah, kita mulai dari batang dan porosnya di ujung yang dirumuskan sepertiga ml kuadrat ini sudah di dalam slide nah jadi saya harap anda membaca slide yang sudah dibagikan di dalam Google Classroom yang minggu kemarin sudah anda pelajari <tuh> Nah, karena ini diletakkan di bagian masing-masing ujung, maka persamaan umumnya tetap sepertiga ML kuadrat. Di mana M1, L1, dan M2, L2-nya tetap mengacu pada pembagian proporsi. Nah, kalau misalnya contoh M1 ini adalah setengah M, yang berarti M2 juga setengah, karena setengah tambah setengah menjadi satu, seperti yang diminta dalam persamaan ini. Maka, Anda tinggal menggantikan Sebelah nih. M1 L1 nya Setengah M dan setengah L Yang kemudian dikuadratkan, dikuadratkan. Nah disitu kemudian, kemudian yang m dua ini juga sama Setengah M dan setengah L Jangan lupa yang kuadratnya Nanti menjadi seperempat dan yang yang dikuadratkan Sepertiganya tetap Karena dia berada di ujung Nah gitu Jadi sepertiga ini sebagai Alasan menghitungnya karena dia dari ujung, bukan dari tengah-tengah Kalau dari tengah-tengah adalah pertanyaan ini Pertanyaan yang muncul Yang sekarang sedang dibahas nah, Ini di, di tengah-tengah dilanjutkan Perhitungannya menjadi 1 per 24 Tambah 1 per 24 Menjadi 2 per 24 Dan diperkecil menjadi 1 12 ml kuadrat Yuk kita lihat Catatan yang terakhir tadi Nah, kuadratnya Ini dia buktinya Dimulai dari peletakan yang Dari ujung ke ujung Dari ujung ke ujung nah, seperti ini Dari ujung ke ujung Ujungnya ini untuk L2 Ujungnya yang situ untuk L1 nah, Kita lihat lagi yang Seksi kedua, kosong Oke, ini dia 1 L dan 3 L Berarti bagian masaknya nanti ikut seperempat M Dan panjangnya juga mengikuti proporsi poros tersebut Diikuti yang tiga perempatnya Hasil akhirnya adalah 7 per 48 Nah 7 per 48 itu berapa persen? 14,5 persen Inilah yang disebut dengan nilai kecenderungan rendah untuk berotasi Jangan, Kita lihat lagi Nah sekarang ini 2 per 7 dan 5 per 7 Berarti pembagian masanya 2 per 7 M dan pembagian masanya 5 per 7 M Masukkan masing-masing Seperti ini Jangan lupa yang di dalam kuadrat Jangan sampai salah iya seperti itu Sehingga hasil akhirnya adalah 133 per 1029 sembilan mL kuadrat Jika tidak paham ini diulang-ulang kalian lihat di seksian berikutnya nah ini dia 1 per 5 1 per 5 tambah berapa segera jadi 4 per 5 eh, hey, 1 per 5 tambah berapa segera jadi 1 4 per 5 dong 4 per 5 M 4 per 5, 5 M Masukkan ke masing-masing Jangan lupa ini belajian ini di kodacan akhirnya dapat 13 per 75 nilai kecenderungan untuk melakukan gerak rotasi susah 17,3% depan dari mana? Dari 13 per 75 Lalu diporsentasikan Ya Oke, hey, sesion berikutnya lagi Ah, ini Ini sesion lain Nanti saya bikinkan videonya Sesi berikutnya lagi Nah, ini dia tabel tadi Yang jadi pembahasan kita Baru di bagian batang Pembuktian untuk yang Di ujung dan yang Di tengah-tengah Kita baru sampai di sini dulu Nah untuk webinar minggu depan, bagi yang nanti mau menjelaskan dari momen inersia Batang, silahkan jangan lupa di daftar. Dan saya lihat dulu hasil pekerjaan Anda. Ini adalah pekerjaan pembuktian, tapi menggunakan seperti email kuadrat adalah cara Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Selamat mengulangi pelajaran ini dan salam sukses.